Terima Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saudaraku -saudara, ketemu lagi dengan saya Kang Adi dan saya membuat video Di tepatnya di tengah hutan ya di habitat pada batu atau istana air yang disebut cerca orang itu di sini ada istana air dan ada istana batu filosofinya seperti apa gitu? Dan saya lihat di waktu di perjalanan banyak pipa-pipa itu menuju ke arah sini. menembus besar sana, mungkin di sana ada sumber mata air. Tapi pas saya jalan ke sana itu lumayan cukup jauh. Dan saya balik lagi. Entar dulu saya ke sini dulu karena cuaca juga hujan, nanti balik lagi. Dan saya juga enggak sendiri sama kru-kru saya. Coba lihat sana. Dan itu juga ada YouTuber yang lain juga, kru yang lain juga. <tuh> Karena saya juga di sini diajak oleh mereka untuk membuka mitos-mitos di sini filosofinya seperti apa. Nah dan konon katanya yang menjaga di sini sini ada yang menjaga karena sini ada shower dan ada kamar yang menjaganya ini seringkali mendapat gangguan, seringkali mendapat gangguan makanya kalau malam dia nggak berani. Apalagi udah sore menjelang sore aja dia udah nggak berani langsung pulang karena mungkin yang namanya tengah hutan pasti ada sesuatu itu apa, apa dan sekali lagi terima kasih yang udah nonton udah subscribe dan saya akan lanjutkan setelah hujan ini reda karena basah kalau dilanjutkan basah apalagi pulang jauh Kalau ini juga di tengah hutan ya perjalanan kesini juga lumayan cukup jauh coba disarot Biar kelihatan. Kelihatan ya? Terus ke belakang terus. Oke, okay, Saudaraku, terima kasih yang udah subscribe. Dan inilah lokasinya hutannya ya. Dan kita coba ke sana ya. Sini ikut. Karena kamera keujanan. Takutnya gimana ya? Mati atau gimana? Kita akan coba lihat ke sini. saudaraku dan disinilah ya pipa-pipa itu samping sini pipa-pipa ini menuju ke arah sana menuju arah sana ya dan saya dan saya tadi jalan ke sana cuman karena lokasi di sana itu memang cukup jauh lokasinya ditambah hujan makanya saya balik lagi saya jawab untuk menuju dulu <laughs> dan untuk istana batu di belakang sana itu emang bener ada istana-istana batu dan itu juga kayak ada batu batu tercaparasi dan sampai sana juga emang bener itu banyak bebatuan yang tercaparasi minta itu di Rapiin sama orang atau mungkin zaman dahulu orang-orang zaman dahulu yang udah ngerapiin. Yang jelas kita akan untuk nanti ya. kalau hujan ini reda Oke kita langsung aja ke <tuh> kebej jam lagi ya, ke tempat yang dijaga di sini. Untung aja di sini ada tempat berteduh. Kalau nggak ada, saya nggak bakalan kesini. Gak mau. Apalagi di tengah hutan, Kalau kehujanan basah, mau gimana pulang? Udah, kamera matiin dulu kita kesana. Deh. Assalamualaikum, selamat Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Saya sengaja penasaran dengan jenis ini. Yang tempatnya itu di tengah, jauh dari hidup yang di sana. katanya sana ya. Saya pengen berbagi tapi, Saya pengen berbagi tapi, pengen minta izin. Saya minta di sini bahwa saya itu nyatanya memang saya hanya mengungkap Mengungkap bahwa di sini itu Terus seperti apa seperti saudara -saudara. Dan terima kasih yang udah nonton Terima kasih yang udah subscribe Dan jangan malu-malu buat komentar aku, Komentar aja karena komentar kalian Komentar saudara Itu cukup Membuat pelajaran ke saya bahwa Apa yang kurang dari saya Apa dari Apa kesalahan saya Berarti saya tahu Jadi saya Eh, ya, kan? Saya coba meditasi. Eh, untuk apa nanti? Kalau seandainya saya diizinin di sini boleh dapat ya. Hai, atau mina? Saya buka nanti? Hasil itu di apa? Oke, terus akan saya coba untuk sembuh. Ya, ada yang nampak ini dan orangnya juga cukup dekat ke dekat sekali Dan saya tadi membantu memunguti saya di sini, saya di sini silahkan kalau niatnya banyak baik silakan kalau niatnya untuk kebaikan dan jangan mengelekan tempat ini karena tempat ini itu bukanlah tempat yang angker atau gimana mungkin penunggu yang di sana itu suka nampak sendiri mungkin sama penjaga di sini apa, bukannya dia itu langsung, enggak, sebenarnya dia itu memperkenalkan diri cuma karena manusia sendiri yang punya rasa takut Ketika dia nongol, dia nampak sendiri, maksudnya takut. Sebenarnya mereka kalau udah keluar dari alamnya, itu susah untuk masuk ke alam kita, dan kalau masuk ke alam kita mungkin bisa dibilang itu apa mereka. Karena untuk masuk ke alam kita aja itu susah, karena kita masih rasa dengan mereka masih kalis, dan sepertinya ada yang keluar. Jadi aurnya deket sekali. Akan saya coba ujutin mau apa dan maksudnya apa bisa nah, dilakukan? Oke, saya begini ya. Oke oh. eh, saudara Ternyata dia ada sini, Ya ada sini dan udah nampak Saya akan coba di kamera kelihatannya nih. Oke di kamera Alhamdulillah kelihatan ya Oke, di kamera kelihatan, akan saya tanya maksudnya apa dia keluar kamu gak usah malu-malu dan saya tahu bahwa kamu itu nggak ganggu, cuman nampakin diri kamu pengen kenal dan keberadaan kamu itu pengen ketahui kamu gak usah malu-malu keluar aja, keluar saudaraku akan saya coba emang nah, orangnya panas tapi dia itu gak terlalu jasi faktor mungkin kayak kayak yang sesat-sesat itu gimana Iya murah dia ada pergi Dan dia bilang, saya di sini bukannya mengganggu penunggu yang di sini, atau yang berjaga di sini, air atau mungkin petani di sini yang kita ngambil pohon nangka atau pohon di hutan ini. Dia hanya mau menampakkan diri bahwa keberadaan dia itu ada di sini. Sebenarnya dia nggak ngaku sama sekali. Cuma saya tadi bilang, Tolong kamu, Jangan nampakin diri lagi. Karena, Belum tentu setiap orang itu, punya keberanian yang tinggi. Terkadang orang itu, Dengan suara, Apa aja, Kalau di tempat yang sepi Dia ngerasa kaget, Takut, Akhirnya lari, Karena aliran darah cepat, Naik, Pada akhirnya, Orang yang, Rasa takutnya berlebihan, bisa jadi dia itu lumpuh sementara Itu bisa jadi Lumpuh sementara, atau dia itu Sampai lari jatuh-jatuh apa, padahal si mahabuk itu gak ngejar gak apa Dia cuma nampakin diri doang Yang namanya, ganggu itu ketika saya lagi diam Tiba-tiba dia, dia ada di sini, samping Nah itu baru ngagetin, karena dia juga terlalu dekat tapi nggak mungkin kalau dia itu terlalu dekat. Oh, Tidak itu jaraknya jauh. Entah itu dua meter atau empat meter. Dan kalau seandainya dia nampak sendiri juga, kalau kita tanemin keberanian dalam hati, insya Allah, insya Allah rasa takut itu akan hilang dan mereka juga akan bilang-bilang dengan sendirinya, karena mereka bukannya mau ganggu, yang namanya ganggu itu ketika lagi tidur, tiba-tiba dicek, atau pas lagi jalan tiba-tiba di di depan, akhirnya kita kagut nabrak, nah situ, itu yang namanya ganggu itu yang namanya jail. kalau untuk yang seperti ini, hmm. bukan dia hanya ingin menambahkan diri aja itu saudara-saudara saya, saya juga sengaja meditasi sini, sepatnya jauh dari eh, saluran yang sana. nah saya, saya pengen di sini, minta izin boleh enggak sama pengasuh sini dan alhamdulillah diizinin silahkan asal jangan jelekkan tempat ini ini tempat ini bukannya tempat yang jelek atau benu penunggu ini apa enggak ya, sama bahkan tempat ini sangat bermanfaat sekali berbanyak tanaman apa sumber mata air di sini nggak bisa diolah pengusir kemarau itu saudara cukup cukup lah saya caprak baik ya maranin diteung um, serbun kis sedulur eh, saudara cukup sampai di sini aja ya Terima kasih yang udah subscribe dan saya juga akan melanjutin terus saya bawa mediator untuk buka di lebah batu ini filosofinya apa mitosnya apa biar lebih jelas nah, video ini juga akan saya sambung nanti <tuh> sama Kang roh akan saya coba kasih dan akan saya tarik dia untuk masuk dan akan saya yang tanya Oke kita nanti akan lanjut uh, Sembari menunggu hujan ini reda sedikit Setelah itu akan saya buat video lagi Terima kasih saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke saudaraku kita lanjutkan videonya lagi ya kita akan coba naik ke atas di lembah batinya yang jelas lembab batu itu sebenarnya ada di puncak sana dari sana naik dan dari sini juga bisa kalau cuman kalau dari sini itu mungkin nggak ada jalurnya tapi yang jelas di atas sana oke kita langsung aja ke sana nah, ya saya juga nih sama youtuber lain ini di sini pengen ngikut gimana sih filosofinya uh, seperti apa Oke, oh, ya, langsung ya, aja. Ya, ya. Lalu, terangin aja, molen. Satunya nyalain aja satunya. Nyalain, biar terang. Jadi, soalnya takut ada sesuatu, nggak hmm. bahaya? udah terang. Ya, karena dan kalau katanya di bawah ini, katanya ada dua lah. Ada yang bilang, ada dua, ada apa? Tapi saya belum nemuin. Saya cari-cari Benar, benar. oke, uh, saudaraku udah tercium aroma wangi ya, seperti melati atau mawar Oke kameranya. kan <Selonan> <Aaaah。S�atala> ya. hmm, yeah. sini. Sat set bikin Obrigada. Biar dia. Biar dia. Oke saudaraku akan saya coba di sini akan saya taruh minungebat ini ya ini mungkin sampai turun terus ini naik lagi ke atas sana terus naik kita ini yang menbutnya seperti ini itu orang apa mungkin sudah terjadi kayak gini atau mungkin orang zaman dahulu ya yang jelas ini panjang banget ini terus sampai atas sana itu Yang naik ke sana dan di sana juga ada Tumpukan batu ini setinggi mungkin 2 meter atau satu meter itu terus naik terus ke atas sampai sana sampai sumber mata air sana dan akan saya coba di sini akan saya tarik dan akan saya tanya filosofinya itu seperti apa saya dibilang di sini tuh lebah batu dan di sana air jadi itu saudaraku dan terima kasih yang udah subscribe ya yang udah subscribe channel ini dan kalau saya kurang mendapatkan informasi di sini saya akan cari lagi terus ke mata air di sana mungkin awalnya cukup kuat di sini ya Iya karena ya. dari sana pun bisa kita tarik ya karena bisa, ya, kita tarik bisa, sini, bisa kita tarik bisa, sini. karena kelihatan jelas nggak kira-kira orangnya -kira. nah, udah berbeda kan? langsung-langsung apa juga langsung-langsung Ayo, ke siap? Assalamualaikum mm. Assalamualaikum mm. Apa ini kesini? Maaf Saya mau nanya mm. di sini itu apa benar di sini ada sumber mata air Dan dibilang di sini itu lebah batu Benar Dan filosofinya itu bisa disebut Lebah batu itu apa Oke saya pengen tahu ki bahwa di sini itu filosofinya seperti apa gitu. Lebu batu ini apa? Itu simbol kekuatan atau simbol apa gitu? Iya, benar. Iya, itu lama ternyata, batu itu lambang kekuatan. aku ternyata buat itu dibilang lambang kekuatan dan fondasi mungkin fondasi di sini. dan sepertinya disini benda -benda, benda -benda Bener, nah, ada, ya? di sini juga ada benda-benda benda-benda pusaka. Benar, Ki. Banyak ya sini. Ya, Dan saya juga gak ada niati sedikit pun buat ngambil benda-benda di sini ya. Karena mungkin di sini itu udah ratusan tahun juga benda-benda benda-benda itu di sini. Kalau saya seandainya kesumber mata air ke sana, Ki, bikin video sana. Kira-kira boleh apa enggak, Ki? gak boleh apa boleh, Ki? Boleh hati-hati aja, hati, hati. ya. jangan kata Ingat itu Iya ya, ya. hmm. Oke saudaraku, kita di sini dibebasin mau bikin video apa aja, cuman intinya sopan, sopan santun harus harus dijaga apalagi di tengah hutan ya, tengah hutan kayak gini. Hmm. Jadi bener nggak bahwa di sana itu Katanya ada yang sering ganggu orang yang jaga di sini. Mungkin petani di sini sering ada penampakan. Bener apa enggak, Ki? Bener. Sebenarnya mereka itu enggak ganggu ya, Ki. Enggak, cuma nampakin diri aja gitu. Kesederhanaan ternyata benar waktu saya meditasi, di, medit di, di sana juga. <tuh> meditasi di sana ternyata mereka nampak itu bukannya mengganggu. Emang dia pengen diketahui keberadaannya. Titik gitu, barokah. Dan oke cukup sampai di sini aja ya, biar si Aki juga pergi sendiri lah. Tuh saya tarik karena liang ini mungkin Islam bisa jawab. Assalamualaikum. Silakan Ki, makasih informasinya ya Kia. Ya. Saya, saya pamit pulang juga. Assalamualaikum Ki. kita lanjut ke mana kang? seperjalanan cukup aja cukup lah cukup sampai di sini ya, aja ya. karena di sini juga kan filosofinya kan bukannya mengganggu kan? Hmm. sama tempat di sini itu maksudnya penduduknya bukannya mengganggu malah mereka bagus ad adanya mereka di sini Tidaknya bisa menjagalah apa yang mau manusia rusak di sini. Setidaknya dia itu bisa nampakkan diri pada akhirnya, manusia itu takut lari karena ada sosok itu, sebagai pengingat berarti ya, sebagai pengingat seperti itu. Karena di sini juga filosofinya bahwa batu itu ya lambang kekuatan, fondasi gitu, fondasi di sini dan sumber mata air juga itu memang sumber kehidupan dan bermanfaat buat di sini juga. itu Jadi, mohon maaf saudaraku, kalau video ini saya hentikan di sini karena... Saya bikin video di, bi, bikin video di sini juga ya bukannya percuma atau gimana cuman ya orang di sini tempatnya baik-baik aja tenang-tenang aja kenapa Tenang. kita bikin video yang iya. sini kan gitu ya, benar. lebih baik kita cari yang mungkin penembak penembakan yang ganggu manusia atau iya, yang, yang lebih yang lebih salah gitu mungkin nah ya, gitu. oke saudaraku cukup sampai sini aja ya. Ya. Jangan, ya ya yang udah subscribe yang udah komen saya terima kasih terima kasih ya. banget Nah tanpa kalian juga mungkin channel ini gak berkembang dan gak bisa terus menerus saya buat video seperti ini. Oke cukup sampai sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Đây <tuh>